It's oh, a fool si Aki tidak mau menguti Kampret telat Aki aduh astaga ya Zeus ya Zeus astaga uh. iya iya iya iya iya sempak lagi ya kawan-kawan teman-teman ya sempaknya Zeus wangi memang ya Halo halo bakaya wayangers ya dimanapun kalian berada ya semoga sehat-sehat semua ya Kembali lagi nih sama mamang joni iya di channel cinta kita wayang jackpot Seperti biasa nih ya mamang joni ingin menemani kalian ya hee -he, Dengan bermain si kakek hari ini ya hee -he. Sekarang mamang joni ini membawa modal 100 k aja ya kita lihat dapat apa ya Heeh, hayu -he. ah, ya kita udah di dalam gamenya ya kita setting setting cantik dulu ya Heeh. -he. kalau oke okay, ya di biar 80 puluh ya area delapan puluh ya Heeh. -he. double cek kita nyalain, terus kita tuh, tuh, tuh, tuh, cantik aja ya 10 kali aja ya cukup, oke okay, mantap ya uduh banyak Ki Mana ultinya Ultinya tuh kakek Tidak di ulti Dipuntun di pelong si kakek Aduh Oke okay. uduh ini Oke di ulti enak Ulti Tidak mau si goblay kakeknya Jahanam Oke okay. Aduh ya uh nggak gue long ya yeah, mas ya uh. Aduh Alas ya boy, aduh itu makota, aduh ayah. aduh. Ya kita langsung baken aja ya, all in He -he, Kita lihat tempat apa ini ya, He -he, Hayu. Iya hijau kena. Aduh, iya biru boleh, boleh, iya Mana ultinya kakek Telat si kakek ngulti kaldu teh aduh, kumahail kakek Mana kek ulti lagi? Astaga dragon tidak diulti ya Zeus, ya Zeus, ya Zeus, ya Zeus. Aduh, si kaldu enak. Aduh, lemes eh, mamang Joni dikasih kaldu pecahan dikit. Oh, oh mantep. Jadi, oh, kaldu lagi, aingah, aduh, tapi pecahannya lumayan banyak. Oh hey. Nah kali empat aja ya, enggak apa-apa, tabung dulu aja ya. Oke, mantap kali lima udah dapat. Iya, hijau boleh juga, kakek. Iya, kuning juga dapat. Iya, mantap nih, aduh, kakek di gedik lagi, di ulti lagi. Oke, cincin astaga tidak dikasih ya kali sembilan aja nih cemi Pet ya Aduh toto, toto sini mah Uy. Aduh Iya, tuning boleh jadi Iya, jam pasir turun boleh jadi Iya, enak Oke, merah, hijau, biru oh, Iya, hijaunya kena Oke, merah boleh kakek Aduh, oh, birunya dulu Oke, nggak apa-apa Tidak dikasih itu ungu sama merah kan satu Aduh, si kakek, cemana Tapi nggak apa-apa ya He -he. Oke, udah balik modal nih ya Tinggal nunggu ininya aja nih Oke, hijau, ungu aduh, haingah. aduh, cuman dikasih covid seribu ya, astaga, ulul langsung aja lah kita gaskin lagi lah, oke, iya, lumbyun ya, ayo ya. lumbyun ke Hongkong kita beli ya, <guluh> oke, okay. cincin, iya boleh, iya, iya mereka boleh, ultinya lagi kakek tidak dikasih kosong, iya astaga kali empat tidak nyangkut, kali dua kaldunya juga tidak nyangkut, aduh ngaco rolong pakai runten mamang Joni ini mah ya, ya, eh, aduh kali empat pecahan banyak sama kaldu, iya biru boleh lagi, kok neng, -he -he aduh hijunya kurang satu ya kayak, nggak apa, apa lah soklah, cuma kakekwe cucu mah ngikutin ya mamang Joni Maya. Duduk, makota jadi ya. Oh, enak sekali. Aduh auto Sempak Iya, sempak kakek us memang wangi ya. Dari kemarin-kemarin ini ya, sama kita bersahabat sempak si kakek. Aduh, ya hijau. Oke, Aduh kuningnya banyak kake, Mana ultinya? Oke, dikasih kaldu saja ya. Aduh, aing sayang ya. Itu ya, seketatnya kok satu lagi dapat lima kali pispin ya, oke okay, kosong, kalpat oke okay, dapat kali empatnya, iya tapi pecahannya sedikit ya, aduh, aduh makota bukan satu, oh, oke okay, ini hijaunya banyak, oke, okay. mm -mm, birunya ditambahin kaldu, oke, okay. aduh, ayo. iya 21 satu ya, <tuh> baik udah ini ya oh aduh, aduh ini mah kotanya banyak eh makota lagi cawannya banyak Ijo bi aku boleh oh, iya diulti kali dua auto sempak ya dua ratus ribu sempak nasional oke oke oke ini si kakek wangi ya he, he. aduh iya buat teman-teman juga mamang Joni ingetin ya aduh ini kadang kalm, kalm ya aduh cuman kali dua kali dua ya nggak apa-apalah ya Uh, uh, ayo gabung di komunitas Mamang Joni ya Mamang Joni punya komunitas namanya komunitas KSS uh, uh, nanti Mamang Go eh Mamang Joni Mamang Joni sematkan ya di kolom komentar ya komunitas Mamang Joni ya di sana kalian bisa bagi-bagi. Klik "Attack Player" ya, buat main kakek Zeus. Polanya gimana gitu ya? Di sana ada terus. Kalian bisa lihat, cek cek RTP juga dikasih tuh di sana tuh ya, di dalam grup, di dalam komunitas. Memang Joni ya, He -he. jadi kalian ayo masuk, gabung sama memang Joni di sana ya. Oke, He heeh. Okay. He -he. Terus yang nanya juga Mamang Joni main di mana Mamang Joni? Iya Mamang Joni ini main di Boswin satu enam ya kawan-kawan ya. He -he. Aduh siap boy. Iya ini. Aki itu di ulti Aki. Aki. Aduh ini. Aduh Aki. Mana ultinya ini udah tiga puluh Astaga di pelong Aduh aduh aduh. Ayo ngasih Aki. Koplak memangnya si Aki ya Aduh sayang sekali ya itu tidak diulti ya sama si Aki ya Aduh Iya ya, kuning boleh Oh, uh, biru uh, uh, Merahnya juga jadi ya okay. Iya mantap Ultinya mana Aki? Aki ultinya mana Aki? Lik, lik, lik, lik. Astaga tidak di -ulti ya mas bro ya Aduh Ainga Aduh capek nempel si aki gini terus Maya sama kita ya, aduh cincin oh iya mantap, oke okay. oke okay. iya buat teman-teman juga Memang Joni ya minta ini minta pola-pola teman-teman atau nggak dari teman-temannya teman, -teman ya. eh, nanti kalau digabung di grup Mamang Joni ya. Coba nanti, memang Joni mainin trik-trik kalian ya. Heeh, he, hayu, makanya kita share barang-barang ya. Trik-trik kita di dalam komunitas ya, biar kita bisa JP bersama-sama ya. He, he, enak. Aduh, satu lagi tuh sayang ya. Eh, tadi kelewat he, he, kuning oke hijau. Aduh, siap boy. Kita langsung ke aja lah ya Oh gimana kita oh, dapat apa lah ya Bebas weka. Kita lihat Jadi apa tutut -tut -tut. Oke hijau kuning Enak udah langsung dikalki Aduh aingan Nanti dulu atu Aki Kalau udah banyak pecahannya kaldu kaldunya langsung dapat ya Gilekan kaldu-kaldu aja ya Cepet si Aki ya nyambungnya ya Emang, aduh kaldu lagi, nggak apa-apa ya, ditampi ditampikin, ditambung dulu aja ya. Aduh kaldu langsung dapat lagi, ini kali dua kali dua cantik ini aduh. Nggak apa-apa ya, kita kumpulin dulu. Siapa tahu Kaldu, kaldu, kaldu, jadi kali lima puluh ya, siapa tahu ya, enggak apa-apa. Gitu, main si Aki ini mah kita harus ekstra sabar ya. Kalau nggak sabar bisa potos to kita ya. Oke okay. Yalah lagi Aduh mantap Aki Boleh digedik di ulti lagi Ulti lagi Aki Aki mana ulti lagi Kapret gak dikasih ulti Astaga enaga. <tuh> <tuh> Ya jauh. Aduh kali 10 langsung dikasih Enak sekali mantap ini Aduh tapi pecahannya kurang Tapi nggak apa-apa yang penting Super bagongnya, ya Super Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Uh, aduh, tidak ada yang pecah. Iya, mantap. Iya. Oke. Okay. Kuti-kuti oh, aduh kali 3 diultinya tapi enggak apa-apa kali 25 ya udah mulai kerasa ini kalian banyak. Pispinya juga sisa 6 masih banyak. Oke, okay, masih banyak kemungkinan yang terjadi ya kawan-kawan. Di sisa, di sisi lain juga kita udah profit ini, ya kawan-kawan ya. Oke, okay, enggak apa-apa. Ayo lagi. Oh, oh mantap. Ya, jam-jam ya, ah, ah, enak, kakek ulti lagi, aduh ditambahin kali dua jadi kali 30 ini auto sempak ya kawan-kawan ya aduh ini mah kota jadi biru jadi ultinya mana aki, kasih kaldu lagi Kak papa, aduh aingan dilihat di pelok di pelototan. si aki tidak mau mengulti kampret telat aki, aduh astaga ya Zeus ya Zeus, astaga Aingah salah sempak si Aki ini, aduh ya nggak apa, apa lah ya, nggak apa-apa udah ini setengahnya ini ya, 393 ya, nggak apa-apalah, langsung <tuh>, main di bed gede ya Aki ya, sok sih ya si Aki kurus nggak berikan enak-enak nih ya, memang Johnny penasaran nih sama petik-petik mereka kayak kemarin lagi nih, aduh ultimate kah Aki ini memang lezat ya kalau dapat lagi ya. Oh -oh ayo Aki mana ultimae kamu Aki iya mantap biru oke okay. oh, uh. boleh Aki sok diulti oh du, cincin jadi oke okay. aduh sih ya ini mah akan ngasih lagi ini mah eh udah mulai ini eh sehat eh turunin bednya ah takut oke okay. Kita buang sial dulu ya Di bed 40 ya Kita beli puluh ribu Buang sial dulu ya Sama si Aki ya Aduh usia Aduh e, Namanya juga buang sial ya nggak apa-apa ini mah Terima weh Apapun yang terjadi ya Tapi kalau dikasih cuan Ya nggak apa-apa Kita ambil ya e, Aduh masa kali dua doang Ki Aduh Cuma dikasih kaldu ya Aduh Ngemas ini mah Oke okay. Aduh siap boy Oke okay, Mantap jiwa hmm? Kok cuman Satu yang percaya Aduh Aduh Aduh Hai aduh. Oke okay, kali dua Aduh lewat saja Oke okay. Oke okay. ya piala eh, piala cincin waduh diulti kali empat nggak apa apa nggak apa apa nggak apa, apa ya ini c ini mah ada namanya juga ini ya buang sial aja ya di empat puluh ya habis ini kita gaskan lagi nih oke iya harus sabar ya lawan si kakek ini ya nggak boleh ojo ke susu kalau kata orang Inggrisnya mah ya ojo ke susu slow slow ya uh, kalau iya, langsung kita gas pun di puluh ribu ya kita lihat dapat apa ya kawan-kawan ya mm, kosong iya mantap kuning cincin boleh kakek iya ultinya mana kakek tidak di ulti sayang sekali ya uh, uh. aduh siap boy lewat, oke okay. gitu jadi iya mantap Coklat dikumpulkan dulu ya kali-kaliannya ya slow-slow baik aduh ya iya mantap ini enak-enak malah diulki ya boy gak jadi enak-enaknya ini mah cuma dapat mega aduh aduh aduh siang ngelewat Aduh kosong Aduh aduh aduh kamarana ya Aki oke mantap jiwa ini Aki Enak lagi kasih Aki Oke lagi itu biru Cak Aki boleh jadi Iya mantap makota Iya iya iya iya iya, iya. Sempak lagi ya kawan-kawan teman-teman ya Sempak kakek jeus, wangi memang ya 1 juta kita dapat ini ya enak enak enak enak. Aduh aduh aduh, iya kita nikmatin dulu ya sempak si kak ya. E -e. Oke oke oke, kita lanjut lagi masih ada dua spin lah. E -e. Iya cincin iya, aki. mana ultinya aki? Aki, eh -e. iya kuning boleh ditambah aki ultinya. Aduh siap boy mana lagi astaga telat bye si Akima ada aduh tapi nggak apa-apa ya langsung dapat 1,1 ya tadi ya aduh memang si Aki ini ya nggak apa-apa yo ini yo boleh yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo kita buanglah buat si Aki ini yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo kita lihat chef 80 dapat apa ini kosong ya aduh sampai elah pincir-pincir dia ya, iya oke okay, iya buat kawan-kawan juga ya main kayak gini mah jangan pakai duit-duit bekas ya harus pakai duit-duit panas gak kita <gak> <gak> bercanda Iya pokoknya kalau kalian punya ini ya punya uang-uang lebih gitu ya he -he, boleh kalian mainin ini tapi kalau nggak punya ya jangan ya mau main joni ini juga ya mm -mm. oke okay. terus ini jangan dijadikan penghasilan sehari-hari ya ini mah cuma heaven aja main-main kayak gini ya kawan ya oh, bahaya ya. Oke, totos ya. Ini kita totos ya. nggak apa-apa kita ngasih aja ini mau buat siap ya karena memang Joni ini juga mau ya. Oh, no, uh, Mamang Joni mau kabur gini ya. Lumayan ini ya modal tadi 100.000 jadi 1,5 ya udahan. Ah, Aki. Oke, ini buat teman-teman ya memang Joni ingetin ya jangan lupa nih ya. Hayuk kita gabung di Komunitas Mamang Joni. Oke, heeh -he. Mamang Joni tunggu nih. Mamang Joni sematkan di kolom komentar komunitasnya KSS. Oke, heeh -he. ayo masuk ayo-ayo ayo-ayo. Ayu. Ya udah di sini sampai di sini dulu ya, he -he. Mamang Joni mau lanjut WD ya, heeh. -he. Ya, tetap sehat-sehat semua ya kawan-kawan bareya wayang ya, heeh -he. sampai jumpa lagi besok. Dadah.